ini musuhnya, kuat-kuat banget loh bro disini bro makin maju level itu, musuhnya makin kuat-kuat dia nih, nih nih, contoh nih, dia tembak nih. tahu tahu ntar gue ditembak dari belakang bro tuh, Gue gak mati-mati dia ambil rack, ambil rack gua, gue akhirnya tuh, tiba-tiba ditembak dari belakang bro Tuh, tuh, tuh, kan? <laughs> tuh. Apaan? Yang bikin gua ngeri gini, bro. Mau cobain satu level aja. Tuh, tuh, tuh. tuh. siapa tuh mah itu, gue ngumpet di sini aja deh gue ngumpet bro nih bro bro no no no no no no maaf anjir gak kena coy Oke, okay, ini temen gua butuh bantuan nih. Cari bro. Masa kita baru bunuh satu doang, bro? No, no, no, no, no, musuh ah tuh kena nih. Bro, no, no, no. Ini gak mati-mati, rek. Buru gua mati, rek. Rek, temukan rek. Keburu gua mati ya, bro. Terus, bro. Uh. lo bunuh teman gue. gue lo gue bunuh bro come on bro ini enggak dia udah bunuh tujuh bro kita baru bunuh dua nih, nih, bantuan nih jangan, ini Jangan menyendiri, kalau menyendiri parah, bro. Pokoknya jangan menyendiri aja, kalau menyendiri ya udah. No, no, no, no. Sial. No, no, no, no, no, no, no. Nah. Oh. Apa ya duit? Oh, no. Nggak bisa perang, saya. No, atas no. Mumpet cok. Kita eh, sini aja dulu. Dia biasanya berkeliaran di atas. gua nggak ada tiba-tiba tembak di atas. Come on bro, pelan. No, no, no, no, no, no, no, no. Dia keroyokan men. Men, dia keroyokan men. Gue dikepung nih, kayaknya bro. Sini kali ya, Pelan ya, bro. Kita naik ke sini, bro. Kalau ada hantam, bro ya. Kalau bukan gue yang mati waktu habis bro. <weirdlyereal> Kalah, men. Kalah. Saya, saya cuma bidik berapa dua doang. Kayaknya bidik dua doang, Bro. Anan, Piliju, Piliju. -ka Pemain terbaik Anan. Saya dudutan ke-7. level 8 nih, Bro. Oke, kita dapat apa hasil di level 8 Le level 8 ini. Oke. Okay. XP. Meh. Saya bonusnya cuma dikit doang. Oke. Okay. Back again. Ada yang bisa komplit komplain nggak? Oh. Dapat kan hadiah? No. Mahal-mahal ini, Bro. Kelima, Mas, duit, Mas no, selesaikan tugas, no, ini apa ini pencarian, oke okay, ambil, boleh ya kan? lumayan memperbanyak amunisi tambah kontak, oke okay. oke okay. bro, mau beli jaket, gimana caranya perlengkapan Pengintip. ini apaan sih nih Kerana kali oh beli sekarang bisa 3000 apa ini? Menterop saya pengennya baju apa ini? Kerana kali bro anti tank boleh deh Ow. ya saya mau beli beli sekarang oke okay. pengitip, penembak situ no medis ini loh apa namanya helm woi Ini ya. <laughs> kayak polisi kalau ini. Ini udah. Ini aja kayak komandan tentara. Mana, Bro? Ini. Wih. uh, Nih, biar kayak jenderal. Ah, tidak tersedia, men. Oke, oke. Oke, okay. 5.000 Gunsinya mahal bro Pilih tiket premium, 8 hari lagi Ini Amerika nih, Amerika Tentara infanteri, tentara infanteri Penebak situ wanita, oke okay. Oke okay. Oh ini gokil nih bro, oh ini mahal ya Dapatkan dari pas pertempuran, mahal lagi bro Oke, deh, nanti lagi deh saya mainnya, deh.